dan di dalam Quran ni ada semua setiap perkara yang ada pada makhluk Allah Taala dan semua tiap-tiap perkara -tiap sama ada hubungan dengan iman Islam cara hidup dunia akhirat syurga neraka kubur dan lain-lain semua yang apa sahaja yang boleh kita sebut di dalam Quran ada berlaku sama ada secara Sepitah lalu dan secara ditin Ataupun secara terperinci satu persatu, itulah Kroen. Batu disebut Kroen sebelum diturunnya Al Quran. Mak apa oleh saya sebut macam ni? Sebab tu hasdi kaya. Oh innahu lafi zuburin awalin. Sesungguhnya Al Quran itu disebut-sebuk pada kitab-kitab pada zaman dahulu belum pada turun Quran ni Allah Taala royak dah Al-Quran di dalam kitab-kitab orang lamo. Tersebut di dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil dan di dalam Suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Wayak katanya Kalamullah yang akan diturunkan di akhir sekali iaitu nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu kitab yang meliputi semua setiap ajaran yang ada pada zaman nabi-nabi dahulu sampai ke zaman nabi Muhammad sebagai sempurnonyo ajaran Allah yang disebut yang difirmakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لَوَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ آيَةً آيَةٌ أَن يَعْدَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّ ولو, ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم <تصفيق> ayat 92 8201 surah asy-syu'ara mula masuk tajuk tajuk lain dah tak ada hubungan dengan kisah nabi-nabi tapi hubungnya dengan al-quranul karim yang Allah taala waktu turun kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat jibril masuk di dalam hati nabi lekat sehingga nabi tidak terlupa sebagai ruh. kepada nabi dan kepada ummah itulah qira'ah untuk nabi sebar kepada orang ramai kepada ummah dia dan diwarisi oleh oleh-oleh selepas daripada Nabi. Bermula daripada sahabat, siapakah kita hari ini. Dan kita yakin bahawa Al-Quran akan disebar oleh para ulama' sampai ke hari kiamat. Untuk jadikan pengajari, ilmu, pengetahuan, pegenge, cara hidup. Dan di dalam Quran ini, ada semua setiap kera yang ada pada makhluk Allah Ta'ala.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 secara detail ataupun secara terperinci satu persatu. Itulah Quran. Waktu disebut Quran ini, sebelum diturunnya Al-Quran. Apa boleh saya sebut macam ni? Sebab Tuhan sendiri kaya. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Sesungguhnya Al-Quran itu disebut-sebut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 Orang yang menerima Al-Quran. Orang yang percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. Dan percaya kepada perkara yang mesti dipercayai, yang diimani. Tapi orang yang Allah Ta'ala tutup mata hati. Terutamanya orang-orang kafir. Orang munafik. Orang yang sentiasa buat dosa. Orang ini Allah Ta'ala ta'wih pihak. Walaupun mereka usaha setakat mana sekalipun Allah tidak akan buka mata hati pintu hati mereka untuk memahami Al-Quranul Al Karim. Bahkan kalau mengapa sekalipun ia tak masuk di dalam akar fikiran hati mereka. Al-Quranul Al Karim adalah satu nikmat daripada Allah Taala yang Allah bagi kepada siapa yang dia kehendak. Hafar Kera'i bukan orang arak saja. Bahkan setiap bahasa yang manusia kecep, kalaulah Allah tak hendak nak menjadi orang, orang itu ingat Kera'i, reti Kera'i, pehe Kera'i, beramal dengan Kera'i, lepas itu reti-reti sungguh Kera'i. Tak mesti katanya orang, -orang itu, orang arak. Istimewa yang ada di dalam Kera'i, banyak yang sehingga kita tak pandai nak disebut gapo dia yang ada di dalam korea katik Tapi kita yakin bahawa semua setiap kera Yang Allah Ta'ala firman Raya kepada sekalian manusia di atas muka bumi ni Menjadi kebaik ke Apabila seseorang Ataupun mano mano kaum mano mano orang di atas muka dunia ni pakat turunnya al-Quran. Sehenga baca saja tu adalah dikira sebagai ibadat dan pahala. Apatah lagi orang yang paham maksud dia, sebar ilmu dia, amal dengan apa yang ada yang ada di dalam kandungan al alhamdulillah. Orang tu adalah orang yang glegor, orang yang baik dan orang yang terpilih Pilih Allah Taala di muka dunia sampai ke akhirat. Dan dengan Quran ni juga Baik pengadaan pada diri dia Bagi orang yang ikut dia Dan beramal dengan dia Tapi amarah bagi siapa-siapa yang Baca Kro'el, geti Kro'el Tapi menyandahi Kro'el Lawir Kro'el Baca-baca Kro'el Tapi pertikam amale, pahamah Tak suka dengan apa yang dikandalki oleh Kro'el Ini adalah manusia yang bahaya Manusia yang perlu kepada back key semula, naik duduk di atas jalan yang betul semula. Sebab boleh jadi, pertikam dia, kalau dia duduk buat, duduk amal, duduk peheh, duduk erti tu, berhajak kepada betul. Betul, betul, betul, betul. betul. Patu kalau sekiranya dia sendiri not betul, insyaAllah, dia akan betul. Tapi kalau sekiranya dia sendiri duduk niat, tak molek dah. Maka, walaupun dia baca banyak sekali pun, KRO'el, tapi perbuatan dia, amalan dia, akhlak dia tak serupa dengan Quran. Inilah yang Nabi katanya, saqahu ila nar. Maka Quran itulah akan tolak orang itu masuk ke dalam api neraka. Wala Sebab tu kita dengan Quran ni sebagai seorang muslim, mukmin, lelaki, perempuan mesti kalau bahasa lama yang katanya tidak dapat tidak manaj mesti mesti kita kena duduk dengan quran er hari-hari hari-hari hari hari hari, hari, hari, hari, hari, hari sapaka hidup sapaka akhir hidup kita maksud duduk dengan quran er, artinya kita kena kelom dengan quran er ini jadi penda dia kan hidup kita dengan quran er. sama ada kita baca kita mengaji ilmu dia pah dia sebar dia menulis dia maknanya Sebab, tafsir, kura'ah dan sebagainya. Siapa yang Allah Ta'ala bagi kepada orang itu, kebaikan yang sangat banyak, maka itulah dinamakan orang itu orang yang pahak kura'ah. Sebab tu Allah firman di dalam kura'ahnya, Yutil hikmata man yasha' Wa man yu'tal hikmata faqad utia khairan kathira Dalam surah al Baqarah. Allah beri hikmah Hikmat di sini, ulama-ulama, pakat maridu, tafsir di dalam berbagai bentuk. Iaitunya, siapa-siapa yang diberi Al-Quran kepadanya. Siapa yang diberi As-Sunnah kepadanya. Siapa yang diberi hikmah, bijak-saknur. Dan cara hidup dia untuk menerima dan duduk di atas jala yang betul. Maka oleh itu diberi kebaikan yang sangat banyak. Inilah yang kita minta minta supaya Allah betul kita dengan ajaran daripada Allah, ajaran daripada nabi dan betul cara kita hidup, tak salah, tak glewing, tak penuh, tak rosak. Dan semua tu berhajat kepada terbuankan iaitu nya cara-cara untuk kita nak menuju wujud kita ni betul, keno, alim, paherti, saleh. Berjuruh. Iltizam. Iltizam ni maknanya, orang yang tekun. Sungguh. Gerti-gerti sungguh, pehe-pehe sungguh, amal-amal sungguh. Patut dalai pula dia pehe. Bukan toho-toho, tamada-tamada. -toh, tak. -tamada. Gerti-gerti sungguh. Amal pun amal sungguh. Bawa siapa mati, dasar yang dia pehe daripada Kro'el tu, tak kocok, tak gonye, walape sikit. itulah dalam bahasa orang putih ia panggilnya ideologi artinya benda yang kita bubuh dari akal fikiran dan hati kita tu hak cuci hak bersih dan kita tak jang sama sekali benda tu tubik daripada hidup cara hidup kita pegai siapa mati inilah dasar yang Allah Taala bagi kepada setiap orang Islam nak jadi pegai lagi tu Bukan di segi akidah saja, ibadat saja, Bahkan cara hidup. Cara hidup kita, MasyaAllah. Harus-harus baca dalam doa iftitah hari Melayu kita suka bacanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Sesungguhnya, salatku, ibadatku, cara hidupku, mahyaya, Cara hidup Bukan hayati tak. Kalau hidup aku Hayati Tapi mahyaya Cara hidup aku Wa mamati Mamat artinya Cara aku nak tuju Kepada kematia Bukan mauti tak. Kalau mauti Maknanya Mati aku tapi Allah rakyat mamat. Artinya cara untuk kita nak duk di atas muka dunia ni nak tuju kepada kematian. Lillahi Rabbil Alami. La syarikat lah. Itulah cara hidup kita yang sebenar. Semua tu adalah kerana Allah. Kita dari Allah duduk kerana Allah nak kembali kepada Allah. Itulah. Sengaja saya baca Tak ada terjemuh lagi ni. Kupu benar hendak baca saat ni, mari rakyat aku jadi prayo bok lau kepada kita nilah Quran. Yang Allah Taala waktu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ke akhir dunia untuk jadi sebagai penembaga air cahaya hidup manusia. Jangan tinggal sama sekali Quran. Nah, jangan tinggal Quran dalam hidup kita. Ujadilah kita cinta kepada Al-Quran. Nah. Sapa nak baca banyak, baca sikit. Wallahu alam. Hak ni serah kepada setiap orang. Tapi, mana orang kalau dia boleh tepuh dengan al boleh baca al alhamdulillah duduklah dengan Al-Quran. Baca, baca, baca, baca wimasa kepada al setiap hari. Kalau tak ni, baca juga, dengar Al-Quran. Dengar-dengar dengan dengar al Buko. Dalam rambut mana-mana sekali pun dengar Quran, perhati, pastu jangan rugi-rugi masa hidup kita dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Kalau bolehnya dengar semua Quran kita dengar, hadis kita dengar, pengajian-pengajian kita dengar, pastu pengajian pula wajib jadi hak tulen, hak betul, hak sahih selalu dah yang kita ngaji. Barulah cara hidup kita pun insya-Allah betul dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Taala nah Allah kalau zaman mudah-mudahan Tuhan dia gayak dia ngepek dia wui amalan dia gayak gapo di dalam Quran dia. dia nak wui um, dia nak wui hamba dia jadi berjurus jadi monde nak wui masuk syurga belaka tapi tak ada Allah Kebanyakan manusia tak sempat tak sempat banyaknya fasik banyaknya kufur banyaknya munafik banyaknya kotor Cema duk di dalam jalan yang tak betul. Itulah Allah Taala pilih hamba-hambanya untuk menjadi penghuni menjadi ahli syurga tak begitu ramai. Pastu kita pun kena masuk di dalam golongan orang tak ramai tu. Nah, insya-Allah umat Nabi Muhammad siapa yang sebut asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu adalah ahli orang ahli syurga. ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum. بسم الله وبركاته